Harapanku hidup bersamamu ada satu hal yang tak bisa dihindarkan walau hati tak rela. buat sirna sudah harapanku hidup bersamamu dulu dirimu diriku kita menyatu tak lepas oleh Tak menyatu.